Lepas ni gym Apa maksudnya Pertubahan darah lagi Bagaimana aku nak menghadap Artazon gym Grass type adalah kelemahan aku Buih berubah Inilah Pokemon harapan kita Aku jumpa TMA kata Flying move untuk bebas Harap function lah Aku tambah next Pokemon Dalam tim aku Chutel aka Manchis Alah yang biskod tu Dah rasa macam sedia Aku buat test dekat Artazon Mengumpul 10 Sanflora Tengah-tengah buat test tu Ada Sanflora tak puas hati Ajak lawan Aku dapat EXP Dan buih bertukar lagi Betul-betul harapan ni. Aku challenge Bracius. Petilil masalah sikit dengan Mega Drain critical dia. Tapi kebiruan settlekan dengan wing attack. Small Leaf Razor Leaf hampir nak bunuh kebiruan. Tapi dengan dua wing attack settle. Dan datanglah Ice Pokemon dia. suduh dengan Grass Terra. Petukaran pemain. Aku masukkan Manchis Dan seperti dijangka Trailblaze, Grass Terra memang pedih. Tragedi tadi Ursa berulang lagi. Rip Manchis menjadi biskut. Aku hantar bebas nak counter Grass move. Eh kata damage boleh tahan. Tapi aku lupa yang Sudowoodoo ada rock move. Rib bebas. Aku keluarkan buih. Dengan wajah baru dan aku tak sangka. Rupanya Terra dia fairy. Aku terus Terra pakai bounce. Dan ajaibnya bounce tak miss langsung. Terima kasih buih kerana menyelamatkan keadaan. Gym kedua settle. Dengan terkorbannya Manchis dan bebas. Aku murung sebab aku tinggal 3 je Pokemon. 3 per 18. Cap level 19. 19. Dengan tiga Pokemon ini, aku menuju ke destinasi seterusnya. Flying Titan. Bombardia. dia. Ingatkan macam senang fight ini. Sekali dia Rotro, throw, kritikal dah aku hampir mati. Tinggal 3 HP je. Dan aku tak sangka. Rupanya fight ni bersambung. Buik masuk menggantikan kebiruan. Roll out 2 kali dan puff. Settle. Alvin membantulah juga. Macam biasa, buat sandwich. Makan-makan. Dan Koraidon boleh berenang dah. Woohoo! Dan ikan merah bertukar menjadi ikan biru. Let's go! Cap level? 21 4/18 dan kebetulan ada terror rate water kat situ Venonet aka Chenonet dengan terror water berjaya ditangkap selamat datang ke Tim Safwan